Jawabannya, ya dan tidak. Sahabat Alkitab, memang benar bahwa Yesus Kristus berperan sebagai seorang Nabi, yaitu utusan yang menyampaikan pesan Allah. Namun, Yesus Kristus bukan sekedar Nabi. Sekali lagi, Yesus Kristus bukan sekedar Nabi. Kita bisa membacanya lengkap di dalam Alkitab. Ayat yang ditanyakan tersebut ada di Injil Matius pasal 13. Sahabat Alkitab bisa melanjutkan terus pembacaannya ke pasal berikutnya. Di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 33, di sana dikatakan, "Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, menyembah Yesus. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah." Sahabat Alkitab perkataan tersebut terjadi tepat dalam peristiwa mukjizat Yesus Kristus berjalan di atas air dan meredakan angin badai. Yesus Kristus berjalan di atas air dan meredakan angin badai tanpa perkataan. Pernyataan keilahian Yesus Kristus ditunjukkan dengan kuasanya atas alam secara mutlak, sehingga para pengikut Yesus Kristus di perahu tersebut secara instan langsung mengakui keilahiannya sebagai Tuhan dan sujud menyembahnya. Dan Yesus Kristus sama sekali tidak menolak untuk disembah. Mengapa? Sebab memang dialah anak Allah, sang Firman, yaitu Allah yang menjadi manusia. Surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Di sana tertulis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 Catatan menarik untuk kita tentang mukjizat Yesus Kristus berjalan di atas air. Dalam Alkitab, Musa membelah air Laut Teberau. Tertulis dalam Taurat Keluaran pasal 14 ayat 21. Juga yang berhubungan dengan air, Yosua membelah air Sungai Yordan di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 17. Mukjizat selanjutnya di dalam Alkitab yang berhubungan dengan air Elia dan Elisa Kedua nabi ini membelah air sungai Yordan. Dua Raja-Raja pasal -Raja 2 ayat 8 dan 14 Namun perhatikan ini yang menjadi catatan kita Mereka semua membelah air dan berjalan di tanah yang kering Namun Yesus Kristus berjalan di atas air Semoga ini bermanfaat, Tuhan Yesus menyertai kita selalu.